Setelah sekian lama dia mengusik di pelantar media sosial dari prototip kepada ulasan dengan pertunjukan kemampuan bilah, akhirnya ia tiba di depan pintu. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ia ya, persembahan bingkisan yang bermutu dari sebuah kotak kepada beg nilon berzip yang dibuat khas memberi kepuasan pada olahan pembukaan kotak di dalam package terdapat satu bungkusan plastik dengan segala kelengkapan dan seutas tali selempang plastik nylon dan sebuah bilah yang bernama Wotaf Gear Proper Chopper Kelengkapan Wotaf Gear Proper Chopper termasuk sepasang McForce Mallet Clip dengan set skru nya sekali satu batang besi api ya seutas tali pintal dan sekeping lencana yang bersulam halus dengan pelekat velcro untuk dilekap pada depan beg nylon. Mata bilah disapu minyak dan diselaputi plastik, disimpan rapi di dalam sarung Kaedex untuk memastikan tiada bekas calar ataupun karat semasa di dalam perjalanan ke sini agar mutu bilah wok proper chopper tetap terjamin. Work type gear proper chopper adalah satu reka bentuk pisau pembelah yang besar dengan DNA bilah CX untuk kerja-kerja menebang, menetak dan memotong sama seperti kapak Halter Falls halt Hatchet dan juga Maiparang Golok 135 yang menjadi satu pilihan bagi pengguna di Asia Tenggara buat peralatan utama semasa di hutan ataupun di rumah. WorkTuff Gear Profit Chopper adalah bilah yang terbesar yang direka oleh Zeke Manacho dari rancangan Forge in Fire, Knife or Death dengan berkolaborasi bersama Victor Lin dari WorkTuff Gear juga untuk mengeluarkan Nomad Cam Knife dari besi SK-85. Setelah Nomad Cam Knife, Victor Lin mengeluarkan pola Nomad Fill Knife yang berukuran sederhana di dalam barisan bilah nomad yang menggunakan besi K340 dari bola Budohom dengan tampang bilah yang menukik lembong Inilah dia kawan-kawan ya, yang perbandingan antara proper chopper dengan bilah nomad camp knife dan juga nomad fill knife yang melengkapkan koleksi barisan bilah nomad ya buat menebang menetak dan memotong Work tough gear proper chopper diperbuat daripada besi SK-85 dari Jepun dengan paksi yang penuh dan terdedah. Ia disepuh ke tahap kekerasan 56 ke 58 Rockwell untuk keampuhan dan keanjalan mata bilah dengan asahan saber yang tinggi dan bermata cembung. Tulang belakang mata bilah bersirip tebal dan menanjak untuk kekuatan, mengcotar dan juga berfungsi sebagai alat pemukul. Penggilingan CNC yang membentuk tunggak alur tulang belakang bilah digiling sama rata dan seimbang ia untuk meringankan mata bilah yang hanya menunjukkan perhatian yang tinggi pada mutu perincian pemikiran proper chopper dari worktable. gear. Gagang diperbuat daripada G10 yang membundar ya, dibentuk mesin 3D dengan jalinan waffle yang meliputi paksi yang terdedah sehingga ke lubang tali pintal dengan dilapisi pelapik biru yang menyerlah. Lekuk pada paduan jari memberi pelindungan pada genggaman untuk mencengkam dengan kekapis ibu jari buat menyepit bilah dekat pada hulu mata bilah dengan lebih terkawal dan selamat. Berat genggaman tertempuh ke hadapan dengan paksi hulugagang yang condong mengalun untuk memberi ayunan dan hentakan secara maksimal. Sarung bilah dibentuk mampat ya, daripada kideks tanpa getaran dengan gaya rekabentuk melipat yang mengetap dan menahan bilah dengan pasti. Lubang dan selit celahan di tepi sarung bilah memberi berbagai cara ikatan untuk membawa work time gear proper chopper atau saja disandang pada bahu dengan tali belastik nylon bersama sepasang penyepit malis clip. Berat keseluruhan bilah proper chopper bersama sarung kideks 1.2 kg dan berat bilah sahaja 1 kg Dengan berat sarung kaideks Tanpa bilah 197 gram Panjang keseluruhan bilah Berapa cuapa di dalam sarung kaideks 45.6 cm Dengan panjang keseluruhan bilah Tanpa bersarung 43.5 cm dan panjang mata bilah 29.5 cm. Mata bilah menggunakan stok besi yang setebal 6.67 mm yang sepanjang tulang belakang bilah yang mendatar dan menerus pada sirip yang menanjak dan menebal pada 6.48 mm. Ya, ketebalan di balik condong mata bilah 2.45 mm dengan 2.13 mm di balik hujung condong mata bilah. Ketebalan di balik tajam mata bilah yang menirus dari 2.13 mm yang kepada 1.88 mm. Tampang mata bilah yang lebar mengembang dari hulu 5 cm ia kepada hujung condong mata bila dari 8 ke 9.5 cm. Akhir kata, ia perlaksanaan rekabentuk dan pembingkinan bila yang mampat dan bermutu tinggi dengan kemasan dan packaging kelas pertama sudah cukup menyakinkan hutan dia proper chopper yang sebagai bilah pembelah yang perkasa. Ya terima kasih kawan-kawan kerana menonton. Ya buat reaksi pertama dan ulasan yang ringkas. Dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.